Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu, 16 November 2022, terpantau naik tipis untuk cetakan antam dan penurunan harga UBS dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp556.000, naik Rp1.000 dari posisi Selasa, 15 November 2022. Emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp522.000 atau stagnan dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual seharga Rp1.080.000, sementara emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp978.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.800.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.795.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.542.000. Sekian Harga Emas untuk tanggal 16 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.